Selamat siang, teman-teman. siang, -teman. Oke, okay, kita buka kelas kita dalam doa ya. Meminta bantuan. Edward, boleh bantu buka dalam doa, Edward? Boleh, Ci. Oke. Okay. Yep. Oke. Okay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hal yang indah ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai. Kelas Tuhan, Tuhan yang tolong Tuhan berkati cimai Tuhan yang memberikan materi supaya dapat berguna dan dapat kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Edward. Oke, teman-teman. Kita akan dokumentasikan pertemuan kita dulu. 3, 2, 1. Teman-teman boleh akses. Di sini ada materi pertemuan dua. Nah, ini yang akan kita... Uh, yang akan kita pakai. Nah, karena minggu kemarin kita ada tugas untuk presentasi, jadi nanti kita akan bareng-bareng mengakses -bareng ke sini ya. Oke, Ci. Ya. Silahkan saya buka akses sharingnya. Nah, untuk tugas yang minggu kemarin teman-teman boleh uh, presentasikan. Silahkan ketuanya dari kelompok satu siapa ya? Saya, Ci. Saya, Aduh, oh, Natana, pilih Hosea sebagai jubir. Nah, benci kelompok satu ketuanya. Nathan, uh, jubirnya Hosea atau gimana? Iya, Ci, jubirnya Hosea. Oh, oke, okay. silahkan Hosea. Silakan. Uh, selamat. So uh, siang, teman-teman. Uh, Ci dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 uh, bakal mem akan mempresentasikan tentang apa yang kami dapat dari uh, gambar yang sudah ditugaskan gitu. Kita share screen. Eh, apa sudah terlihat? Ya, silahkan. Ya. Oke, jadi teman-teman untuk login kita bisa mengakses ke Halaman yang sudah diberikan linknya di CLS, kemudian menginputkan klien, user, dan password. Lalu kita klik log on. Nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah ini teman-teman, <laughs> kalau di buku teman-teman ada tulisan tadi kan, comment field. Kalau di browser posisinya di sebelah sini. Ini saya enak, jadi pindah-pindah kayak gitu ya. Yang ini maksud saya. Kalau di desktop ada di sebelah kiri, kalau di browser itu yang tadi di sebelah kanan. Nah gunanya buat apa ini? Gunanya buat memasukkan transaction code. Siapa tahu teman-teman, aduh, saya udah apal nih tiketnya ya, udah saya input aja langsung dari situ. Nggak usah harus ngeklik-ngeklik -nge panjang. Nah apa yang ngeklik-ngeklik -nge panjang tuh? Yang ngeklik-ngeklik -nge panjang tuh ini teman-teman. Jadi, setiap kali teman-teman mengakses transaksi, itu perlu untuk buka foldernya. Dan foldernya itu dalam, turun ke bawah. Mungkin ada yang sambil ngeklik-ngeklik -nge juga. Nah, itu bisa dipercepat caranya dengan menggunakan comment field. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak tahu transaksinya, teman-teman pasti harus klik ini. Ini contoh aja ya. Wah, panjang gitu ya tapi kalau teman-teman sudah tahu kodenya, teman-teman bisa input langsung di sini. Misalnya saya tahu untuk lihat user itu pakai sm04, saya enter di sini sm04, maka saya bisa langsung lihat siapa aja yang lagi ngakses. Bagi siapa aja yang ngakses ke server, lihat aja di sini komputer mana gitu Tapi kalau teman-teman belum tahu kodenya, teman-teman harus buka dari folder ini, teman-teman masuk ke tools, kemudian administration, monitor, sistem monitoring, user overview, double click tuh sama kan? seperti itu misalnya mau yang lain lagi teman-teman bisa pakai misalnya VA01 ini buat order juga, wah gaya udah apa dari mana nomornya ya itu dari yang tadi dari yang uh, more, extras setting display technical name. Siapa tahu mau nyoba nomor yang lain gitu ya. Ada MM01, MM02, MM03. Itu adanya di sini. Logistik material management Sales and distribution aja deh supaya gampang. Sales order. Di SAP, itu ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Dia punya kode 01, 02, 03. 01 ini biasanya untuk create. 02 ini untuk change. 03 ini untuk display. Teman-teman perlu ingat ini. Sebab kode-kodenya itu... Akan ngebantu kita. Misal kita lagi bikin order, sales order, dokumen penjualan. Kodenya VA01. Kalau ternyata nanti ada salah, kita bisa benerin. Selama itu belum belum final ya, ordernya belum sampai ke keuangan, kita bisa change pakai VA02. Kalau kita hanya butuh lihat data aja, ngedisplay data aja, kita pakainya VA03. Tadi kan saya udah kenalkan dengan yang namanya "tikot", ya. Tikot itu dimasukkan di dalam komen field. Nah, si komen field ini komen field, langsung aja komen field ini ada "tikot-tikot istimewa lain yang ngebantu kita transaksi". Yang pertama slash n, kadang-kadang. Kalau teman-teman pakai ini, teman-teman merasanya, ah apa itu mah? Lebih enak saya pencet tombol back daripada pakai slash n. Nah, tapi ingat-ingat, kadang-kadang ada transaksi yang kalau kita udah stuck, dia nggak bisa pakai tombol back untuk balik, maka dia bisa ditolongnya pakai tombol slash n. Jadi tulisannya di sini ini adalah untuk cancel the current transaction. Kalau dalam prakteknya ini untuk back, tetapi selain untuk back ini untuk Nanganin kalau kita benar-benar udah nggak berhasil pakai back dan kita pengen balik itu hanya berhasil pakai slash m. Selain itu kalau teman-teman sudah ngeklik banyak pisan foldernya dan teman-teman pengen rapihin supaya uh, dia benar lagi seperti semula belum seperti kayak belum diklik gitu ya. Nah ini cuman bisa pakai tombol slash m. Jadi kalau nanti teman-teman sampai udah ngeklik banyak pisan dan pusing pisan itu kenapa banyak pisan nih teh? Jangan lockout teman-teman, karena kalau lock out, berarti teman-teman harus masukin lagi kliennya, usernya, passwordnya, belum lagi ternyata nanti lama gitu salah password, nah itu eh, lama. Supaya teman-teman bisa bersihin kliknya yang di folder folder itu, teman-teman bisa pakai /n. Yang berikutnya teman-teman bisa pakai slash /n XXX ini adalah tikotnya. Jadi misalnya teman-teman sudah ada di satu transaksi, layarnya itu SM04 yang tadi ya yang lihat yang melihat user. Terus teman-teman pengen supaya layar ini pindah ke transaksi lain, misalnya pindahnya ke MM01. Di session yang sama ya. Maka teman-teman tinggal ketik di command field-nya, ketikannya adalah slash /n mm01 nanti teman-teman bisa lihat bahwa ini bakal rubah jadi mm01 tampilannya ini jadi mm01 tapi kalau ternyata teman-teman butuh kasusnya di browser nggak bisa lagi di desktop bisa misalnya teman-teman udah ada di sm04 pengen Lihat juga MM01, pengen dua session, dua window. Maka teman-teman harus pakai yang ini. Slash o, tikot Jadi nanti di sini ada SM04-nya. Terus ketik slash o, MM01. Dia akan otomatis membuka session baru dan layarnya langsung ke MM01. nah Ini juga perlu teman-teman tahu. Slash n sama slash o Kalau slash n ini menuju ke transaksi baru di session yang sama. Kalau yang ini slash o menuju ke transaksi baru di session yang baru, jadi nanti teman-teman punya dua session. Sedangkan kalau teman-teman pengen lihat lagi buka apa aja sih sessionnya, maka teman-teman bisa gunakan tikon slash o. Kalau mau hapus session-nya, teman-teman pakainya slash i. Nah, yang ini kurang berasa sih kalau di yang versi browser. Kalau teman-teman mau buka-buka beberapa session. Tapi ini bisa digunakan. Kalau session-nya mau sama, masih di window yang sama, itu pakainya slash n. t kalau yang session beda, jadi dua, itu slash o, t Terus berikutnya tikot istimewa lainnya yang slash NEND sama NEX. Kalau yang NEND, dia punya confirmation pop up ketika mau log off. Dua-duanya sama, fungsinya buat log off. Tapi kalau yang ini, dia tidak ada konfirmasi. Jadi kalau teman-teman ketikan di comment field, di comment fieldnya ngetik slash NEND, maka teman-teman akan ditanya beneran mau log atau enggak. Tapi kalau teman-teman ketiknya slash nx, dia akan langsung otomatis e, ketutup. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah teman-teman? diketiknya ketiknya di mana? Di comment field. Kita coba ya kalau jalan enggak di versi browser. Kalau di browser sih yang slash n sama slash o nggak bisa ditampilin. Tapi, kalau ini kan saya udah punya di sebelah kiri. Kliknya banyak pisang, saya mau pakai slash n buat ngerapihin. Saya ketik aja slash n, enter. Dia akan ngasih e, tombol seperti ini, begitu diklik tapi lagi. Tanpa lockout jadi bisa. Kalau yang slash n, teman-teman bisa coba ya. ini ya. udah diklik banyak pisan tuh, misalkan tinggal ketik slash n, enter. Nanti ini tinggal diklik dia akan baik lagi. Kadang ada yang error, nggak bisa pakai tombol back, dia hanya bisa ditangani pakai slash n. Kalau yang slash n tick misalnya ini saya udah ke satu transaksi SM04 ya. Nah Kita mau di session ini langsung pindah ke transaksi lain. Kita ketik aja langsung slash n, MM04. Ini saya ngetik di kanan ini ya, comment field. Maka tampilannya akan langsung pindah ke kayaknya salah mm03 sorry. Maka dia akan pindah ke uh, create material, uh, display material. Kalau slash nya nggak jalan nih kayaknya. Coba slash o oh, sm51 gitu ya. Tuh dia bilang maksimum karena yang versi browser itu hanya bisa satu session. Tapi kalau yang di desktop, dia langsung munculin jadi dua window. Berarti yang slash i juga itu nggak berlaku ya? Kalau yang slash nggak berlaku karena ini sectionnya dianggapnya cuma satu. Paling kalau nyoba yang slash NAND buat lockout pakai konfirmasi. Nah, ini nanyain ya: "Do you want to log off?" No, tapi kalau saya ketik slash NAND, dia langsung otomatis keluar tuh ya, seperti itu. Kelihatan nggak teman-teman bahwa saya udah lock off? Yang ini. Kelihatan C. Nah, itu tanpa konfirmasi. Jadi slash NEX itu langsung lock off. Ya, annotationnya hilang. Oke. Okay. Jadi ini yang nggak berasa yang ini. Kalau saya tunjukin di versi desktop saya juga teman-teman nggak -teman bisa ngelihat pindah-pindahnya ya. Tapi maksudnya adalah si sessionnya dia lebih dari satu. Terus berikutnya tentang favorit. Yang bisa ditempel di favorit itu tiga hal. Transak ini banyak yang tiga ya kalau di sampai Transaction, link to file, sama internet address. Saya login lagi dari yang tadi. 974 Ini ada folder favorit di paling atas. Ini bisa diisi tiga hal yang tadi ya, transaction, link to file sama internet address. Jadi kalau teman-teman sering banget pakai transaksi misalnya SM 04 gitu ya. Teman-teman nah, mau masukin ke folder favorit, banyak caranya. Misalnya, teman-teman mau klik kanan, kemudian add to favorit, bisa. Kalau apal, tiketnya bisa dari sini. Klik kanan, kemudian insert transaction, bisa. Tinggal nanti teman-teman ketik sm 04 gitu ya. Continue, atau yang lainnya bisa pakai drag and drop. Oh, di browser nggak bisa ya? Drag and drop tuh nggak bisa. Kalau di sini bisanya paling yang ini sama dimasukin lewat favorit. Jadi ini bisa langsung set. Misalnya saya add favorit, dia akan nempel di sini. Kalau teman-teman mau dari sini juga bisa masukkan saja tikotnya. Misalnya yang lainlah MM03, maka dia akan nempel di folder favorit. Nah cuma jangan terlalu ketakutan juga ya. Nanti setiap kali dikasih transaksi dimasukin ke folder favorit, nanti ininya jadi tidak favorit teman-teman. Jadi yang perlu-perlu aja. Tapi ini bisa dimasukkan. Kalau teman-teman punya alamat email, eh alamat internet lainnya, misalkan Google.com ya, silahkan dimasukkan ke sini. Kalau oh, sering banget ngakses, itu bisa diinput di sini. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? N 01 nah ini kita tuh mau nanya, apa sih artinya sales organization? Ya, pencet aja. F1, dia akan ngeluarin definisi sales organization itu apa. Kemudian ada technical informationnya di programnya mana tabel di databasenya yang mana ini bisa kelihatan. Terlihatkah technical informationnya teman-teman, atau enggak? Lihat, ya, itu F4, eh, F1. Kalau F4, dia possible entries-nya sales organization, bisa diisi apa? Oh, bisa diisi di Jerman, di Portugal, France, Italia, dan sebagainya. Nah, itu masih tahu F1, F4, supaya nanti kalau kita isi data dan ternyata datanya sudah ada, ciri-cirinya sih ada ininya, ada gambar. Ada gambar kaca pembesarnya, itu pasti ada F4-nya. Tapi kalau misalnya kayak first name kita, nah itu pasti nggak ada. Karena kan kita nggak ada di database, ngisi sendiri itu. Alamat itu ngisi sendiri. Tapi kalau yang udah ada di database, ini pasti ada gambar, ini, gambar kaca pembesarnya. Oke, okay. materinya sudah habis. Buat yang pertama, saya tugasin yang 2-3 aja deh. Sampai sini dulu ada pertanyaan, kah teman-teman. Jadi bisa menggunakan ya. Loginnya bisa. Kemudian tikot-tikot tick istimewa bisa. Kalau ada transaksi penting, teman-teman bisa taruh di folder favorit. Kemudian ada tugas sedikit yang exercise 2 strip 3. Kemudian untuk help juga ada tombol R1 sama tombol R4. Kalau nanti sampai teman-teman enggak berhasil untuk upload screenshot dari exercise 2 strip 3, nah nanti kita tunjukin bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Yang pasti itu akan nempel sih di akunnya teman-teman di -teman, usernya teman-teman itu aja paling untuk hari ini silahkan kalau masih ada pertanyaan kalau nggak ada kita akan akhiri kelasnya minggu depan kita lanjutkan pembahasan ke unit 3. saya belum bisa lepas teman-teman untuk ngerjain exercise langsung kita akan tetap bareng-bareng, tapi kalau teman-teman mau lihat demonya, untuk minggu depan kan kita ada create material ya, supaya teman-teman bisa ngintip-ngintip duluan. Teman-teman bisa lihat di YouTube tentang exercise 3 strip 1, eh, 3. Strip 3 Nanti kita pakai soalnya di unit 4, jadi nggak boleh salah untuk isi data ke exercise 3 strip 3. Kodenya paling nanti saya tempel di... Eh, CLS, supaya teman-teman kalau misalnya mau nyoba duluan, menginput duluan juga bisa aja sih. Itu aja teman-teman. PR-nya adalah exercise 2 3 Exercise 2-3, nanti kalau sudah berhasil, nih masukin transaksi di folder favorit. Ada tiga transaksi. Kalau sudah berhasil, nah, nanti saya akan buatkan assignment untuk teman-teman bisa masukin screenshot, file screenshotan teman-teman di CLS. Kalo Oke Kalau nggak ada kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Oke Cik. Terima kasih.